Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti lovers di Lovers serta Leslar lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang kembali di TV Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia seputar idola kita, Lesti dan Rizky Bilar. Sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Kita lihat persahabat kekabat pertama ada info penting untuk semuanya terkhusus warga Konoha sahabat ya karena Dangdut Akademi 5 Audition akan segera hadir di Indonesia ini info langsung dari Ibu Harsiwi Ahmad perhatikan di kalimat caption yang dituliskan ini info penting info terupdate DA5 The Academy is back saksikan perjalanan awal para calon bintang Dangdut Indonesia bersama juri-juri yang luar biasa di Akademi 5 Audition mulai hari Senin tanggal 18 Juli pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Tuh ini info dari Ibu Siwi mengenai acara Dangdut Akademi 5 Audition. Persahabatia ya, akan hadir tanggal 18 tepatnya hari Senin Persabatia ya, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita lihat juga persahabat ya ke kabar selanjutnya ada momen spesial dari abang El. Wow, ternyata kemarin abang El bertemu dengan dokter-dokter hebat. Kali ini bertemu dengan dokter Mel ya, masya Allah banget. Selain dokter Puspa dan dokter Nana, abang El pun bertemu dengan dokter Mel. Masya Allah banget ya, kita bangga, kita bahagia sekali. Mengidolakan Leslar karena selalu membuat kita bahagia. Semoga sehat selalu. ...dan mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Al-Fatih, underscore FC. Kita lihat persahabat di kalimat caption yang dituliskan, Sisa kemarin, Masya Allah, tuh persahabat. Ini sisa kemarin ya, outfit yang dipakai pun ini kece banget nih, Abang L. Memang luar biasa. Dan kita lihat juga banyak sekali tanggapan, komentar, dan respon yang diberikan. Dari akun, Mama Olive mengatakan, Masya Allah, Bang, ganteng banget tuh. Ganteng banget kan. Abang L, ini selalu membuat kita bahagia, karena baby L ini adalah penyemangat kita semuanya. Selanjutnya, persahabat, disimak juga. Ini vitamin bahagia terbaru yang kita dapatkan. Akhirnya muncul juga nih, Papa Bilar. Terpantau dan persahabat ya, terlihat lagi... Melakukan fisioterapi dan medical check up persahabat, ya. Kita doakan Semoga lancar Dan mudah-mudahan Papa Bilar Cepat pulih dan cepat sehat ya Cideranya syafakillah Kak Rizky Bilar Itu persahabat ya didampingi oleh Bagas Kita doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Momen ini pun diunggah kembali Oleh aku Leslar Larsik Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, amin ya Allah, semoga Bapak B cepat pulih dan sehat selalu. Amin. Doakan yang terbaik ya untuk Bapak Bilar, semoga cepat pulih dan sehat. Kita tentunya lihat juga banyak tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Nonon Underscore Mozart mengatakan, Masya Allah, Bismillah, sehat, sehat, Sapa Allah, Papa, amin. Masya Allah banget ya doa baik. Semakin banyak diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita Selanjutnya para sahabat, kita juga mendapatkan cedukan momen spesial saat Bapak Bilar mau diterapi ya Pokoknya, sehat-sehat untuk Bapak Bilar Dan semoga doa yang diberikan semakin banyak dari orang-orang yang baik Orang-orang yang tulus mencintai keluarga Lesti dan Rizky Bilar Terlihat persahabat ya penampilan dari Papa Bilar hari ini kece banget tuh, wow, keren dan selalu the best. Berikutnya persahabat disimak juga ini info terupdate ya dari Leslar Indonesia 2020. Menginofokan mengenai couple media of the years 2022. Alhamdulillah Bunda Lesti masih berada di puncak bersama Rizky Bilar dengan perolehan voting 29.308 votes setara dengan 38%. Dan di bawahnya ada pasangan Fuji dan Torik Halilintar dengan perolehan votesnya 26.792 votes setara dengan 35%. Tumur sahabat yang semakin menyusul ya Fuji dan Torik. Kita gaskan, jangan kendor, tetap semangat. Mudah-mudahan dukungan tetap konsisten untuk lesti dan rizky bilar. Kita lihat juga persahabat ya, ada info dari Leslar Indonesia 2020 menuliskan sebuah kalimat. Sudah votekah hari ini? Link ada di bio mute ya bun. Voting 15 menit sekali. Itu info persahabat ya. Untuk kalian semua yang belum paham, yang belum tahu untuk voting, kalian harus klik linknya di bio Leslar Indonesia 2020. Itu ada link-nya untuk memvoting Bunda Lesti dan Papa Bilar dalam kategori Kapal Media of the Years 2022. Karena ini langsung dari Google, bersahabat ya. Doakan support dan dukung yang terbaik buat Lesti dan Bilar.